Tanpa lelah sampai engkau meraihnya Laskar pelangi takkan... Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Isnazgiyah Rahmani Terima kasih kepada Graha Yatim dan Duafa. Alhamdulillah hari ini saya telah melaksanakan wisuda. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan semasa perkuliahan dapat saya manfaatkan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan bermanfaat untuk umat dan pesan saya kepada anak-anak yang masih berada di Yayasan Gerahayatim dan Doa Pak tetap semangat belajar dan menghafalnya, tetap menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan haus akan ilmu karena ilmu akan membuat kalian menjadi lebih baik di masa depan dan juga kalau ilmu itu dimanfaatkan akan bermanfaat dan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Perkenalkan nama saya Suci Indasari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah mengikuti wisuda program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pengalaman saya selama belajar 4 tahun di STK IV Muhammadiyah, Alhamdulillah banyak sekali suka dan dukanya, sampai pada akhirnya saya bisa mengikuti wisuda pada kali ini. Terima kasih kepada sahabat grahaya dan luafa yang sudah menyalurkan beasiswa kepada saya di SKIP Muhammadiyah ini. Semoga ilmu saya bisa bermanfaat, bisa mencetak generasi-generasi yang berkualitas dan unggul berdaya guna. Perkenalkan nama saya Rara Puji Suci Sejati. Alhamdulillah hari ini saya telah diwisuda di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Prodi Akuntansi. Saya merupakan salah satu penerima manfaat beasiswa kuliah dari Geraha yatim dan Insyaallah ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di bidang akunti. Terima kasih untuk sahabat Gerahayatim dan Duafa. Semoga dapat selalu menebar manfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan sebuah kenikmatan Hari ini mungkin adalah ta'adu nikmat barakallah fil ilmi atas uh, kedua anak kami yang telah melaksanakan pendidikan di sekolah STKIP, semoga ilmunya bermanfaat. Ini adalah hasil dari program kami berupa beasiswa yatim dan duapa hingga mereka berdua bisa menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan nilai yang uh, baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Nusa dan bangsa.